Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang cerah ini Kita lihat para ya Ada momen spesial yang tak kalah membuat kita semakin bahagia Saat melihat Tentunya orang-orang yang berada di sekitar Bunda Lesti Saat di acara Teh Oca nih Konsernya Teh Oca semalam Mak-mak tentunya ya pada baper Melihat keromantisan Lesti dan Bilar Ini salah satu momen saat mak-mak di ya Duduk berada di belakang Lesti dan Bilar Dan perhatikan jari telunjuk Dari mak-mak tersebut persahabatnya menunjuk Ke pasangan Leslar Kita lihat persahabatnya apa nih yang terjadi ternyata melihat kekiutan Leslie dan Bilar ini Masya Allah banget ya Luar biasa idola kesayangan kita dimanapun tempat selalu romantis selalu menunjukkan kebahagiaannya Masya Allah baga, bahagia pastinya Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslie Al-Fatih underscore FC Kita lihat juga persahabat dia ya. Ada kalimat caption yang dituliskan Sabar mak sabar, gitu ya kalau berada di sekitar pasangan Leslar tuh gitu, suka bikin kaum jomlo iri dan kaum ibu-ibu kangen suami. Wow, inilah idola kesayangan kita yang tentunya selalu membuat happy dan mereka memang tak dibuat-buat persahabat ya, netral dan natural luar biasa. Dan kita lihat juga bersahabat ya ke momen selanjutnya Langsung aja nih foto bareng dengan idola kesayangan ya Dan kita salvak juga kalimat yang diposting Ketemu pasangan fenomenal kakak Lesti Kejora Rizky Bilar Wow pasangan fenomenal tuh Masya Allah banget ya Kesayangan ibu-ibu Nusantara nih Lesti dan Bilar Masya Allah selalu membuat bahagia banyak orang Semoga rumah tangganya langgeng, rumah tangganya bahagia, dan semoga yang terpenting selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Doakan selalu yang terbaik ya untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan semakin banyak doa, dukungan, dan support yang diberikan. Kemudian juga bersahabat ya, ini ada momen juga yang kita dapatkan. Ternyata untuk fans Lesti itu bukan hanya kalangan ibu-ibu saja. Ternyata di segala usia, ada anak kecil, ada ibu-ibu, wah pokoknya masalah banget ya. Dan salah satunya ini adalah penggemarnya Bunda Lesti, eyangnya Kak Tasha Kamila pun ternyata persahabat yang mengidolakan seorang Lesti Kejora. Ini sungguh luar biasa, Bunda Lesti semalam sampai video call langsung dengan eyangnya Kak Tasha Kamila ya. Ini kebahagiaan juga, Masya Allah, dukungan dan doa memang luar biasa. Dari semua kalangan, dari anak kecil hingga semalam ada eyangnya Kak Tasha yang mengidolakan seorang Lesti Kejora. Bangka nggak tuh? Semua menyayangi Bunda Lesti, Masya Allah. Kemudian juga persahabat perhatikan, setelah di konsernya Ocha, Lesti Bilar dan pasangan Ali Syakib serta Kak Marcin, Ternyata ini makan bareng, ya. Luar biasa, masya Allah! Banget, ya, di sini kita lihat momen spesial Bunda Lesti dan Papa Bilar makan bareng dengan pasangan Ali Syakib dan Kak Marjin. Masya Allah, pokoknya bahagia sekali melihat idola kesayangan kita yang tetap terjalin dengan baik hubungannya dengan Kak Marjin. Masya Allah, inilah momen yang sangat membahagiakan sekali di komentar pun, banyak sekali tanggapan yang positif, ya. Dari akun Instagram, imas-imas7249 mengatakan Leslar lagi makan bersama dengan Marjin tuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan tentunya selalu dimudahkan segala urusannya, selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Selanjutnya juga, bersahabat, kita mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan. Semalam ini kita mendapatkan info mengenai voting sementara di aplikasi Jukes yang diinfokan oleh abang underscore L, Alhamdulillah. Lentera Bunda Nasi Kejora berada di posisi pertama di puncak klasemen nih ya Dengan perolehan votingnya 15,5 juta votes Luar biasa Alhamdulillah Masya Allah pertahankan persahabat ya Di nomor satu ini dukungan semoga semakin banyak lagi karena inilah tugas warga Konoha untuk mempertahankan. Mudah-mudahan kita semua selalu kompak dan selalu solid mendukung yang terbaik buat idola kita. Selanjutnya, persahabat kita juga dibuat nggak sabar banget ya dengan Lesti dan Rizky Billar yang menjadi bintang tamu di acara FIV Trans 7. Yang dimana acara ini adalah acara AA Rafi dan AA Irfan Wow hostnya aja gesrek banget nih persahabat ya Apalagi bintang tamu yang hadir tuh Ada Lesti dan Bilar pasti bakal seru dan heboh banget nih Wow makin penasaran dan makin gak sabar banget ya Kita lihat sebelumnya ada sebuah kalimat info yang dituliskan oleh Bang Boril Disitu dikatakan Bismillah ditunggu tayangnya segera Tuh segera tayangnya persahabat ya Dan kita lihat di sini juga ada momen cute yang tentunya kita dapatkan Perhatikan deh tangannya Lesti dan Bilat Masya Allah saling berpegangan ya Inilah menunjukkan kebahagiaan, keromantisan Yang diperlihatkan oleh pasangan idola kesayangan kita Dan kita lihat untuk jadwal FVV Trans 7 Kita lihat langsung di akun Instagram FVV Trans 7 nih pro sahabat Coba perhatikan Untuk tayang acara tersebut pro ya ternyata dimulai hari Senin sampai Jumat saja untuk jamnya pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Trans 7 Jangan sampai lupa ini dicatat persahabat ya Biar kalian gak ketinggalan untuk menantikan acara FVV Trans 7 Karena bintang tamunya adalah Papa Bilar dan Bunda Lesti Tayang untuk acara tersebut itu hari Senin sampai Jumat saja Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Dan tentunya kemarin Hari Jumat, persahabat, ya, tepat Bunda Lesti dan Papa Bilar syuting. Kemungkinan untuk tayangnya itu di hari Senin, persahabat, ya, tinggal dua hari lagi tuh, hari Senin, mudah-mudahan bisa tayang acara FVV bintang tamunya Lesti dan Pilar, inilah kejutan untuk keluarga konohan nih. jangan sampai lupa ya tayang FVV teras tujuh hanya hari Senin sampai Jumat saja Sabtu Minggu itu sepertinya tidak ada dan kemungkinan hari Senin untuk tayang bintang tamunya Bunda Lesti dan Papa Pilar ini seru banget nih dan kita lihat juga ke kabar selanjutnya info mengenai Kapal Media of the Year 2022 Lesty Bilar masih berada di posisi kedua nih para sahabat di bawah pasangan Rangga Azob dan Haiko van der Veken. Perolehan voting Bunda Lesti dan Papa Bilar itu 271.157 votes sedangkan Rangga Azob dan Haiko van der Veken mendapatkan voting 274.171 votes. Ini selisihnya beda hanya 3.000-an saja. Yuk tetap semangat, tetap kompak. Karena pemenang Couple Media of Dears itu akan mendapatkan promosi iklan di area publik. Spesial Hari Kemerdekaan ditayangkan mulai tanggal 16 sampai 22 Agustus 2022. tuh. Disimak dan diperhatikan nih untuk pemenang Kapal Media of Dears 2022. Kita kompak, kita solid, kita semangat, yuk tetap optimis ya mendukung yang terbaik.